Ada yang mau teraweh? Ada kan Kristen? Dek, ada. Eh, nunggu teraweh dulu, nanti di kesini lagi ya. Ada kan di gereja, dek. Bu kemana, dek? Bu kemana? Ada serang anak kecil yang sedang viral. Dia ingin sekali mengikuti sholat terawih di masjid Bahkan dia mengajak kepada tetangganya Untuk supaya diajak agar mengikuti bareng-bareng sholat terawih di masjid Ini sangat luar biasa karena anak kecil ini Lahir dari rahim non muslim Akan tetapi mungkin karena dorongan hati Anak kecil ini ingin sekali melaksanakan sholat terawih di masjid Apa yang terjadi iqafillah? Ternyata anak kecil ini bukan hanya satu kali Untuk melaksanakan ibadah sholat terawih ini Kedua kalinya dia terus meminta kepada tetangganya untuk mengikuti salat rahmi di masjid ini sangat menarik, ya Kak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. sahabat sobat asyik ngaji, semoga semuanya ada dalam satu rakyat dan senantiasa ada dalam lindungan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Ya, khabillah. Yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, ya, Eva, kami akan kabarkan kembali ada seorang anak kecil yang mana. Anak ini merengek-rengek kepada tetangganya, tetangga bermain mungkin Yang mana dia ingin sekali melaksanakan sholat terawih di masjid Sampai-sampai dia sedikit memaksa kepada tetangganya ini Agar melaksanakan sholat terawih tersebut Dan apa yang terjadi setelah diajak sekali dan ingin melaksanakan sholat terawih kedua kalinya ya Ini sangat luar biasa karena anak ini lahir dari non-muslim Bahkan sempat dilarang oleh Tetangganya ini, jangan mengikuti sholat terawih Kan ada sering ke gereja Jadi jangan ke masjid Begitu kira-kira ya akan Tetapi memang ada ini ingin sekali mengikuti tetangganya Untuk melaksanakan sholat terawih di masjid Baik ya kita akan saksikan video lengkapnya silakan Pulang sana dek ada mengikut terawih Adek kan Kristen Dek Enam eh, mau terawih dulu nanti dikasih lagi ya. Ada kan di gereja dek. <tuk> mau kemana dek? Mau kemana? Mau nggak tahu? Ini ngapain? Kata dia salah. Kepanasan deh. Masyaallah Allah dan ternyata benar Kapela ya ada ini sudah dipakaikan mukena dengan sangat rapi dia melaksanakan sholat terawih luar biasa ya dan kalau misalkan kita melihat apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, terlepas daripada dosa Sampai batas balik Kalau misalkan dia sudah balik, maka dosa, pahala itu ditanggung sendiri Ketika melaksanakan dosa, maka dosanya ditanggung sendiri Ketika dia melaksanakan pahala, melaksanakan amal yang Allah Ridhoi Maka ganjarannya akan diberikan kepada Orang yang kemudian dia sudah balik. Dan terlepas daripada itu semua, banyak sekali ragam komentar yang sangat luar biasa dari para netizen tentunya. Salah satunya misalkan dari akun yang bernama Siska, saya dulu waktu sekolah lihat kawan pakai mukena. Kok cantik banget? Eh, udah dewasa mu'alab. Insya Allah luar biasa ya. Karena ikut-ikutan, langsung mualaf Kemudian ada juga akun yang di komentar, dulu masih umur 18 tahun, tiap hari ikut ke masjid sama teman-teman yang muslim. Dan... Senang banget dengar azan. Dan pada akhirnya minta izin sama keluarga untuk masuk Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian ada akun yang bernama Dapur Bunda ini. Dulu saya juga gitu waktu SD. Karena sepupu saya muslim semua. Saya sering ikut sholat, ikut ngaji. Sekarang saya udah mu'alaf, Masya Allah, luar biasa. Dan terakhir ini ada akun yang bernama Dewi. Mirip kisah masa kecilku dulu, kalau lihat teman-teman sebaya pada puasa, sholat, terawih, pengen ikut. Alhamdulillah, setelah mualaf, saya bersyukur sekarang. Dan terakhir banget di sini, ada akun yang bernama Umayyar Diardi. Jadi, ingat, anak perempuanku waktu kami masih non-muslim tiap maghrib ikut ke musolah. Berarti sekarang dia menjadi Muslim. Alhamdulillah, luar biasa. Dan apa yang terjadi ternyata anak kecil ini ingin mengikuti surat terawih kedua kali ya, kita akan saksikan videonya silahkan oke guys dek nah kau diam-diam Adik mau sholat kok enggak? Adik mau terawih lagi iya <laughs> Adik mau terawih lagi Sama enak ikut terawihnya dua hari ikut terus adek Ya Allah, itu mau kena adek ya? Itu mau kena adek. adek. Oh punya adek baik Alhamdulillah, apa hikmah yang bisa kita ambil dalam video kali ini, yang pertama seorang anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah kata Nabi wasallam sampai dia balik, sampai dia biasa, lalu kemudian dosanya, pahalanya ditanggung oleh sendirinya, Alhamdulillah, dan yang kedua, memang, kalau misalkan seorang anak yang belum balik, ketika melaksanakan sholat, belum dihitung sah akan tetapi dalam rangka terbiyah dalam rangka pendidikan, dalam rangka untuk mengajari, itu sangat luar biasa dan sah-sah saja, bahkan kalau misalkan ada orang tua yang kemudian mengajar dari anaknya, mentarbih anaknya, mengajarkan anaknya untuk melaksanakan ibadah salat maka orang tua tersebut mendapatkan pahala yang sangat besar, karena cikal bakal, orang tersebut melaksanakan salat di kemudian hari ketika dia sudah dewasa. Akan tetapi terlepas daripada itu semua, kita doakan semoga adik ini diberikan oleh Allah SWT yang terbaik, mobil khususnya, login, masuk Islam, ikhapillah. Pulang sana, dek. Ada mau kota deh kan Kristen, deh, de. ada, kamu mau teraweh dulu, nanti ada kesini lagi ya, ada kan di gereja Dek. <tuk> mau ke mana dek, <tuk> mau kemana? mana, mau nggak <tuk> ya, tahu, <tuk> ini kan begini katanya masalah, kayak mana sih ada ini? Momen seorang bocah Salat gara-gara nonton Upin dan Ipin itu diunggah oleh sang ayah di akun TikTok miliknya Papidarren 00 pada Senin tanggal 7 November tahun 2022. Bocah yang diketahui bernama Daren itu begitu sibuk sampai membuat ayahnya terharu akan aksinya. Gerakan demi gerakan Salat ia laksanakan dengan berurutan. Dirinya tampak begitu menikmati apa yang sedang dilakukannya. Namun meskipun demikian, ia masih curi-curi pandang ke televisi untuk melanjutkan tontonannya. Alih-alih menghentikan aksi sang buah hati, sang ayah malah terus membiarkannya sambil merekam diam-diam. Sang ayah bahkan menunggu sang anak menyelesaikan sholatnya meskipun ibadah yang tengah dilaksanakan bukanlah ibadah yang diajarkan oleh kepercayaan yang dianut mereka. Mungkin itu saja dulu yang bisa kamu sampaikan Semoga hal ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh